Menyerah berarti menunjukkan bahwa dirimu lemah. Jadilah jiwa seorang pemenang. <San> Menyerah berarti menunjukkan bahwa dirimu lemah. Jadilah jiwa seorang pemenang. <San>